Bagi yang penggemar makanan seafood, pasti sudah tak asing lagi dengan makanan yang satu ini. Lobster, biasa dikenal sebagai udang raksasa memang menggoda selera. Bentuk serta ukuran yang bisa dibilang raksasa untuk sebangsa udang, benar-benar menggoda perut untuk mencicipinya apalagi dimasak sesuai dengan bumbu masakan favorit. Tentu semakin menggugah selera makan, menu lobster memang menjadi menu favorit di restoran seafood manapun. Pasalnya, Meskipun bentuk dan ukuran yang besar ini ternyata dibarengi dengan rasa yang gurih serta tekstur dagung yang lembut. Bahkan boleh jadi lebih lembut dan gurih dibanding dengan udang-udang jenis biasanya. Di balik makanan yang nikmat ini, terkandung beberapa manfaat lobster yang mungkin dapat membuat tubuh menjadi lebih bertengah. Salah satunya daging lobster memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Meski begitu, sebenarnya masih benayak manfaat lobster lainnya yang bisa didapat. Satu. Penghasil protein tinggi, meskipun makanan ini masuk dalam kategori hati-hati bagi obesitas, namun bukan berarti tidak berhak mengonsumsinya. Sebab siapa sangka manfaat lobster ini ternyata kaya akan kandungan protein hewani. Sangat dianjurkan untuk anak-anak yang masih dalam tahap pertumbuhan untuk mengonsumsi makanan ini. 2. Baik untuk pembentukan sel baru, manfaat lobster ini memang kaya akan kandungan protein. Sehingga memakan lobster untuk Anda memang diperlukan sebab mampu membantu dalam proses pembentukan sel baru serta mengganti sel-sel yang rusak. Dengan begitu, sistem tubuh Anda lebih berjalan lancar. 3. Mencegah penyakit kwashiorkor Manfaat lobster juga sangat baik mengatasi penyakit yang berhubungan dengan malnutrisi, salah satunya adalah penyakit kwashiorkor. Biasanya ditandai dengan membuncitnya perut, lalu tangan dan kaki menjadi kurus kering. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya asupan gizi, terutama gizi protein. Untuk itu disarankan bagi penderita kwasiohor mengonsumsi makanan ini. 4. Baik untuk perkembangan sel otak, manfaat lain yang dapat diperoleh dari mengonsumsi lobster adalah mampu menstimulus perkembangan dan pertumbuhan sel otak. Keadaan protein apalagi yang berasal dari laut, lebih mendukung adanya kandungan zat omega-3. Zat ini sangat aktif dalam pembentukan seotak, di mana mampu mendorong untuk bekerja maksimal. Penelitian terakhir membuktikan, Anak yang mengonsumsi omega-3 memiliki ingatan lebih tajam. 5. Cepat mengatasi memar dan luka lebam Keadaan jatuh, memar dan luka lebam merupakan kejadian yang tidak bisa kita perhitungkan. Beberapa orang ketika mengalami luka tersebut, ada yang cepat sembuh ada juga yang lama. Salah satu cara untuk mengatasi luka lebam dan memar tersebut ialah dengan mengonsumsi lobster. Sebab kandungan proteinnya mampu membantu tubuh untuk Memperbaiki sel rusak akibat memar dan lebam tadi. 6. Membantu pemasokan energi cadangan. Memakan lobster tentu membuat kenyang, bukan? Memang dalam kandungan lobster terdapat kalori yang cukup untuk membuat menjadi kenyang. Apalagi protein yang di dalamnya juga sangat banyak. Jika kandungan protein yang banyak tadi tidak digunakan, maka akan disimpan dalam bentuk energi dalam tubuh. 7. Kandungan asam amino esensial. Dalam lobster juga terdapat asam amino esensial. Di mana asam amino ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Untuk itu cara pemenuhannya adalah dengan mengonsumsi dari luar. Misalnya dari makanan yang mengandung asam amino esensial tersebut. 8. Cepat menyembuhkan proses peradangan. Manfaat lobster lainnya juga terdapat pada kandungan yang menakjubkan di dalam daging lobster adalah adanya omega-6, asam arahidonat atau A, dan omega-3 asam eikosapentaenoat atau EPA serta asam dokosaheksanoat atau DHA. Kandungan ini sangat aktif dan baik untuk memproduksi prostaglandin. Dengan dibantu pengubahan dari omega-6, hak ini dapat membantu menyembuhkan peradangan, 9. Mencegah dan mengurangi resiko stroke, bukan hanya itu, manfaat lobster yang ada dapatkan dari omega-6 adalah mampu mengurangi resiko stroke. Sebab dengan adanya zat omega-6, kelenturan dinding pembuluh darah semakin terjaga. Akibatnya kemungkinan dan resiko terjadinya stroke serta jantung koroner juga menurun. 10. Menghaluskan kulit, lobster yang dikonsumsi ternyata juga baik untuk merawat dan menjaga kesehatan kulit. Sebab di dalamnya terdapat kandungan vitamin E dan vitamin A yang bekerja aktif untuk membantu menjaga peremajaan kulit Anda agar tetap halus dan lembut. 11. Menambah sistem kekebalan tubuh, dalam kandungan 100 gram lobster, Terdapat kandungan vitamin C yang mampu dijadikan penambah sistem kekebalan tubuh. Akan merasakannya ketika tubuh Anda lelah, maka sebaiknya memakan vitamin C. Mengonsumsi lobster juga membantu memperbaiki sistem imunitas, top untuk sistem kekebalan tubuh. Manfaat vaksin, manfaat buah naga, manfaat cacing tanah, manfaat wortel, manfaat air kelapa, manfaat omega-9, manfaat air lemon, manfaat teratai salju, manfaat lobster. Manfaat hati sapi, 12. Baik untuk pertumbuhan tulang, lobster merupakan makanan yang amat baik dikonsumsi untuk usia anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Pasalnya lobster memiliki kandungan fosfor dan kalsium yang cukup tinggi. Kedua zat ini sangat membantu pembentukan tulang untuk menjadi kuat dan kokoh. Bukan hanya itu, tapi juga membantu memperbaiki struktur tulang, 13. Memperkuat pertumbuhan gigi, gigi adalah salah satu organ penting untuk membantu Anda makan, apalagi kalau patah, tidak dapat menggunya untuk tumbuh kembali. Sebab gigi hanya mengalami masa tumbuh dua kali, masa gigi susu serta gigi permanen. Ketika dua masa itu sudah terlewati, maka gigi tidak akan tumbuh lagi. Untuk itu sangat penting bagi kita menjaga serta merawat pertumbuhan gigi. Zat yang sangat berperan dalam hal ini adalah kalsium dan fosfor. Kedua senyawa itu baik untuk memperkuat gigi agar menancap pada akarnya. Juga memperkuat struktur gigi untuk tidak patah. 14. Satu makanan, sejuta nutrisi, Anda mungkin perlu sesekali memberikan lobster sebagai daftar menu masakan rumah. Sebab meskipun hanya satu daging lobster, sudah memenuhi beberpa nutrisi yang cukup baik untuk tubuh Anda. Misalnya vitamin B12, B6, C, A, E, serta beberapa mineral seperti kalium, kalsium, fosfor, magnesium, dan seng. Apalagi diperkaya akan zat omega-3 dan omega-6 yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan otak si kecil. Kandungan tersebut juga sangat bermanfaat untuk orang tua, yakni penurun resiko penyakit kardiovaskular seperi jantung koroner, arterosklerosis, dan stroke-15. Menurunkan berat badan, lobster ternyata cukup ampuh untuk membantu menurunkan berat badan. Pasalnya makanan ini memiliki kandungan lemak yang rendah, apalagi kandungan kalori yang tidak terlalu tinggi ini juga tidak terlalu membahayakan. Selain 15 manfaat utama di atas, lobster sebenarnya juga memiliki segudang manfaat, diantaranya adalah sumber energi, mempercepat penyembuhan luka, meningkatkan sel darah merah, membantu pemenuhan gizi seimbang, meningkatkan kinerja otak, manfaat dari kandungan lobster, Lobster atau dikenal sebagai udang raksasa dikenal baik sebagai makanan penghasil protein tinggi. Dalam satu cangkir daging lobster, lalu memasak dengan ditumis, maka akan menemukan 129 kalori. Cukup banyak bukan, namun hal itu juga diimbangi dengan protein yang dihasilkan, yakni sebesar 28 gram. Bahkan angka ini mencapai 16% dari rekomendasi diet 2000 kalori. Kandungan manfaat lobster yang dimiliki juga bukan hanya itu. Berikut ini di antaranya, karbohidrat, serat, vitamin B, vitamin B6, vitamin B12, vitamin E, vitamin A, vitamin C mineral yang ada dalam lobster juga cukup banyak. Misalnya seperti, fosfor, kalium, magnesium, seng yang paling mendominasi. Sebenarnya masih ada vitamin lainnya yang terkandung dalam lobster ini. Akan tetapi kadarnya sangat kecil. Bahkan beberapa orang beranggapan mengonsumsi lobster sama saja juga mengonsumsi suplemen multivitamin. Manfaat lobster untuk kesehatan, cegah kemandulan sampai turunkan berat badan. Manfaat lobster untuk kesehatan membuat nilai jual makanan laut ini cukup tinggi. Kandungan gizinya yang tinggi seperti mineral dan vitamin baik untuk kesehatan. Daging lobster yang lembut membuatnya sangat disukai banyak orang. Harganya yang mahal sebanding dengan rasanya yang lezat. Hanya saja, makanan yang terkenal karena rasanya yang sedap ini harus dikonsumsi secara wajar dan tidak berlebihan. Manfaat lobster untuk kesehatan gizi yang terkandung dalam lobster membuatnya memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Dirangkum hari online dari berbagai sumber berikut manfaat lobster bagi kesehatan. Cegah gondok dan kemandulan Saat Anda mengonsumsi lobster, salah satu penyakit yang bisa dicegah adalah gondok dan kemandulan. Manfaat lobster untuk kesehatan ada pada kandungan yodiumnya yang sangat tinggi. Inilah yang menjadi bahan baku dalam produksi hormon tiroid yang berhubungan dengan penyakit gondok dan kemandulan. Hormon ini penting untuk metabolisme tubuh, baik untuk kesehatan jantung. Kandungan nutrisi pada lobster, seperti vitamin, mineral, kalsium, kalium, fosfor, magnesium, dan seng, asam omega-3 dan asam omega-6 pada lobster baik untuk kesehatan jantung. Kandungan nutrisi termasuk protein pada lobster akan menghindarkan Anda dari penyakit jantung. Karena jika jantung sehat, maka jantung pun akan tetap stabil. Jaga kesehatan mata. Manfaat lobster untuk kesehatan salah satunya adalah menjaga kesehatan mata. Kandungan EPA dan DHA dalam lobster dapat mengurangi resiko degenerasi makula yang biasa terjadi pada usia senja, pada usia manula, mata rentan kena katarak. Konsumsi lobster juga dapat mencegah katak saat usia tua, cegah kurang gizi, kandungan gizi pada lobster yang sangat kaya mampu mencukupi kebutuhan gizi Anda. Kandungan protein pada lobster juga mampu mencegah penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena kekurangan gizi. Dengan begitu manfaat lobster untuk kesehatan sebenarnya, perlu dengan mengonsumsinya dalam porsi yang pas. Hal ini akan membantu Anda terbebas dari beberapa penyakit berbahaya. Meningkatkan kecerdasan otak, omega-3 pada lobster dapat meningkatkan perkembangan sel otak. Manfaat lobster bagi kesehatan ini didapat dari omega-3 adalah merangsang sel otak sehingga bisa bekerja dengan baik. Hal ini berpengaruh terhadap kecerdasan otak, baik untuk gigi dan tulang. Kandungan kalsium dalam lobster sangat baik untuk menjaga kesehatan pada gigi maupun tulang Anda. Selain itu, adanya kalsium pada makanan laut ini dapat membantu kerja otot. Pembekuan darah pada tubuh juga menjadi lebih cepat. Manfaat lobster untuk kesehatan lainnya dari kandungan kalsium pada lobster adalah membantu produksi hormon pada tubuh sehingga lebih. Meningkat, membantu pembentukan sel tubuh dan jaringan, lobster juga mengandung banyak protein. Protein pada lobster sangat membantu dalam proses pembentukan sel tubuh dan jaringan. Protein yang dibutuhkan untuk pembentukan sel dan jaringan terdapat pada lobster. Selain itu, protein pada lobster juga berguna untuk membantu produksi berbagai hormon maupun enzim. Manfaat lain dari protein yang ada pada lobster juga bisa meningkatkan energi tanpa perlu mengandalkan pembakaran karbon pada tubuh. Sehingga tidak menyebabkan kegemukan, manfaat.